Halo semuanya, how you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Masih dalam suasana long weekend nih ya? Pada kemana nih? Ngafe? Nongkrong? Atau nonton KKN di desa multiverse? <laughs> Jujur ya, gua aja belum sempet nonton dua film yang jadi perbincangan hal ramai itu ya <laughs> Tapi apa-apa karena belakangan ini emang gua jadi sering bedstaycation ya Makanya hari ini gue mau ajakin lo semua buat staycation virtual lagi. BTW lo semua pasti heran ya, kenapa footage-nya dari tadi kok di discovery mau singap? Karena villa staycation kita hari ini ada di dalam sini. Nggak dong. <laughs> Kagak ada villa di dalam sini cuy. Tapi villanya tuh masih deket banget dari sini guys. Jadi cuma 2 menit aja jalan kaki. Dan harganya murahnya tuh nggak masuk akal. Cuma 500 ribuan aja udah bisa nginep di private villa with private pool. Kokil! So, nggak usah ngomong mulu ya. Langsung aja kita mulai videonya. Kui, tumben-tumbenan gitu. Gua mulai videonya dari dalam mall ya, karena jujur gua udah lama banget ya nggak masuk Discovery Mall ini. Gua aja baru tahu loh kalau di belakang sini ada lapangan basketnya. <laughs> karena terakhir gua kesini, perasaan masih kagak ada gitu. Kemarin pas libur Lebaran, kayaknya sini sempet rame gitu deh. Tapi sekarang malnya udah sepi lagi ya. Ya mudah-mudahan Bali bisa cepetan balik rame kayak dulu lagi ya. Kesian juga gitu. Gak tega gue liatnya kalau sepi terus kayak gini. Anyway, kemarin-kemarin gue udah ada banyak review villa ya. Tapi villa yang kali ini tuh beda ya guys. Karena ini bisa dibilang villa on the budget ya. Bayangin lo bisa nikmatin semua fasilitas private villa yang super luxury tapi di harga yang super duper murah. Apalagi kalau lo pesannya di aplikasi e tiket.com. Udah murah jadi makin murah ya. Karena cuma di tiket.com yang banyak pilihan hotelnya, harga jujur, tanpa biaya tambahan dan diskonnya banyak. Beli lebih murah di aplikasi tiket.com. Lo mau pesen hotel kapan aja dan berapa aja harganya, gue jamin pasti ada voucher diskonnya. Mantem ga tuh? Sering-sering dah lo cek sosmednya tiket.com karena mereka sering ngebagiin kode promonya di situ. Nih gue juga nggak pelit ya, gue membagiin kode diskon pesan hotel buat lo semua yang nonton video ini. Masukin kode UT500K pas lo pesen hotel di aplikasi tika.com Dan lo bakal langsung dapat diskon 10% sampai dengan 500 ribu Dan vouchernya udah bisa dipakai dengan minimum pemesanan 300 ribu aja loh Mantep banget kan? Lo bisa pakai vouchernya sampai 30 Juni 2022 untuk periode menginap kapan pun Buruan pakai vouchernya sekarang karena hanya bisa dipakai satu kali per pengguna di hotel-hotel tertentu yang ada di Indonesia Jangan sampai nggak kepake ya promonya. Main tuh bisa dipake buat healing tipis-tipis technician di akomodasi estetik yang ada di kota lo, iya kan? Detail fotonya gua taruh di bawah ya. Jadi lokasi villanya tuh nggak persis ada di seberang Discovery Mall ya. Mesti agak jalan dikit, kira-kira 400 meteran lah. Tapi pastinya nggak bakal kerasa karena jalan-jalan di daerah Kartika Plaza ini pastinya manjain mata banget ya. Banyak kelapa, gule-gule, dan orang-orang lokal yang bakal nawarin lo dagangan mereka. Nah kalau di seberang jalan lo udah ngeliat ada tulisan jalan taman Sari gini, lo tinggal masuk aja. Ntar di sepanjang jalan kecil ini lo bakal ngelihat banyak banget neon box yang tulisannya 18 Suites Villa Love at Kuta. Nah itu tandanya lo udah berada di jalan yang benar ya. <laughs> Sedikit tips nih buat yang jalan kaki nih ya. Hati-hati karena di sini banyak anjing di gangnya ya. Tapi tenang aja mereka jinak kok. Tinggal jalan lurus aja dikit dan tada, Ini dia nih komplek villanya. As always, setiap masuk ke tempat-tempat baru jangan lupa prokes ya. Cuci tangan, cek suhu tubuh, dan check-in peduli lindungi. Sekarang gua langsung check-in aja. Lobbynya di sini kecil aja ya, guys. Kalau gua lihat sih lebih mirip kayak ruang tamu rumah gitu. Ada beberapa kursi-kursi buat nongkrong dan juga beberapa buku yang bisa kalian pinjam sendiri dari rak yang ada di sini. Tapi jangan dibawa pulang ya. Kalau abis baca, jangan lupa dikembaliin supaya yang lain juga bisa pinjam. Nah, sekarang gua mau langsung check-in aja. Seperti biasa bakalan diminta KTP dan tanda tangan form Abis itu gue langsung dapat kunci villanya Nah kuncinya di sini tuh pakai pake keycard ya guys Masih pakai kunci manual karena emang ini buat ngunci pintu kayu yang ada di villanya Jalan lagi ke dalam, lo bakal ngeliat lorong menuju villa vilanya Yang kanan kirinya ada pohon super estetik kayak gini Jadi berasa vibes wedding ya <laughs> Entahlah gue ngerasa jadi kayak walking down the aisle gitu Nah villa gue ada yang di nomor 3 nih Pas masuk ternyata dalamnya luas guys dan berasa hijau banget ya karena di dalam sini tuh banyak tanaman dan bahkan ada pohon kamboja juga loh. <laughs> Kita langsung mulai buat tur di dalam villanya aja ya. Nah pas baru masuk di sini ada areal gardennya gitu dan bakal langsung nyambung ke teras dan di teras ini ada coffee table dan dua kursi buat leyeh-leyeh dan di depannya ada kitchennya juga. Wow, gue nggak nyangka kalau kitchennya selengkap ini. As always, pastinya ada cafe anti-maker ya. Dua cangkir teh, gula, kopi, pemanas air, dan dua botol air mineral. Gak cuman itu, ada kitchen sink, kompor induksi, dan kalau kalian buka kitchen set yang ada di atas sini, disitu ada microwave-nya, guys. Di sampingnya lagi, ada peralatan makan, kayak piring, mangkuk, gelas sampai panci, dan penggorengan juga ada. <laughs> Mantep, ga tuh? Jadi bisa bet ya, sini kalau lo mau masak-masak yang heboh gitu ama besti lo. Tips kalau mau irit bawa mie instan guys. <laughs> Terakhir di bawah ini ada mini fridge yang isinya ada dua botol bir. Oh ya btw di bagian atas terasnya ini dekorasinya unik ya menurut gua karena pakai daun-daun kelapa kering gitu. Jadi lebih berasa kan vibes Bali-Balinya. Sekarang kita langsung cus masuk ke dalam kamarnya aja. Nah untuk ruangan kamarnya ini menurut gua nggak terlalu besar sih karena jarak antara kasur dan tembok kanan kiri itu mepet banget ya guys. Mungkin kalau badan lo agak lebar. <laughs> <laughs> agak susah kayaknya mau masuk ke samping kasurnya itu. btw kasurnya ini udah king size dan ada empat bantal di atasnya. ada selambunya juga mungkin karena di depan banyak tanaman ya. jadi antisipasi aja gitu biar gak digigitin nyamuk. dan kalian bisa lihat sendiri ya di bagian belakang disitu ada cermin yang gede banget. yang gua juga kurang paham ya kenapa kok ditaruh situ. Kayaknya sih karena nggak ada tempat lain buat naruh ya. Secara kan villanya ini bagian depan dan sampingnya tuh semuanya kaca ya. Jadi nggak bisa dipaku guys. Terus wallpaper di belakang bednya ini gue juga salvok gitu. Kenapa dikasih bunga-bunga vintage gini ya? Kayak nabrak banget gitu sama konsep rumahnya. <tik> <tik> oh iya tadi pas baru masuk, persis di depan pintu ada satu karpet dari rotan yang dikepang gitu yang menurut gue cakep ya. Terus di sampingnya juga ada karts dari rotan yang sama. Di depan bed ada LCD TV dengan ukuran yang lumayan gede Meskipun ini belum smart TV Tapi udah ada TV kabelnya kok Nah di bawah TV situ ada satu meja kecil yang isinya beberapa botol wine dan juga snack Ini nggak gratis ya guys Kalau lo ambil bayar Dan harganya semua ada di situ. Di bawahnya lagi ada obat nyamuk Kan ape gue bilang feeling gua bener kan Emang suasana villanya tuh mendukung banget buat nyamuk-nyamuk berdatangan <GES> <laughs> Makanya dikasih nih obat nyamuk di depannya ada satu lampu yang digantung dan ditutupin sama kap lampu yang heboh banget menurut gue ya. Gimana gak heboh coba? Lampunya kecil tapi kapnya gede banget. Oh ya gue lupa kamar ini tuh gak ada plafonnya ya. Jadi kalau lo ngelihat ke atas disitu langsung kelihatan kuda-kuda langit-langitnya. Kayaknya ini niru model-model rumah Bali tradisional gitu deh. Dan juga ada kipas angin di atas itu. Terus di samping bednya ada lemari pakaian guys. Tapi lemarinya kayak ditanam gitu dan gak ada pintunya ya. Di situ ada safe deposit box, laundry bag, dan pastinya ada banyak gantungan baju. Nah, kalau pintu yang ini ke kamar mandi, guys. Kamar mandinya tuh dipartisi jadi ada tiga bagian ya. Di tengah ada wastafel dan di sampingnya ada kloset dan shower room. Gue suka banget sama amenities yang ada di atas wastafelnya ini, karena ini packagingnya bagus banget sih menurut gue. Terniat gitu. Dan di situ juga ada hair dryer. Sekali lagi di sini ada lotion anti nyamuk, guys. Gue juga bilang ape gitu, emang nyamuknya di sini kayaknya ganjen ya. Untuk handuknya ada di sini guys. Disitu juga udah dikasih 20 towel, jadi kalian nggak usah minta ke FO. Shower headnya di sini udah pake yang tipe rain shower ya, dan ada sabun dan shampo juga yang udah di penuh di dispensernya. Terakhir kalau lu buka pintu yang ada di shower roomnya, ini bakal langsung tembus ke outdoor batapnya. Tada! Bang, Batamnya kalau hujan gimana? Tenang meskipun hujan, lo bakal bisa tetap berendam di situ dengan nyaman karena di bagian atasnya ada kanopinya kok. Oh ya btw, batapnya ini nggak tahu kenapa ukurannya tuh gede banget guys. Mungkin menyesuaikan ukuran tinggi badan bule kali ya. Soalnya pas gue cobain masuk ke situ kayak oversize banget gitu. <laughs> Dan posisi batapnya ini persis ada di samping plunge poolnya. Jadi view pas berendam di sini bakalan cakep banget ya. Kebayangkan lu bisa berendam sambil ngeliatin ke arah plunge pool ini. Dan kalau lu stay di sini, semua ini jadi milik lu seharian. Private dan sepuas-puasnya lo dah. Mau berenang, balik berendam, balik berenang lagi, balik berendam lagi. <laughs> plunge pool ini ukurannya nggak terlalu gede sih. Posisi pool emang langsung nempel sama kamar yang tadi ya. Sedangkan di sisi satunya mentok nempel tembok vilanya. Tapi menurut gua dengan harga segitu lo udah dapetin fasilitas private plants pool kayak gini udah gila bet sih lima ribuan ribu lo dapet private plants pool kayak gini super duper worth it to the max ya kan? Ya emang ya biasanya kalau kolam di dalam villa ini bukan yang dipakai buat berenang-berenang banget gitu guys paling di sini lebih pas buat dipakai di ping main air sama chill spot aja ya dan pastinya foto-foto pakai floaties ala selebgram gitu tapi floatiesnya bawa sendiri ya. <laughs> Terakhir di ujung kolam yang satunya disitu ada beberapa peacock chair dari rotan sintetis gitu yang ditaruh setengah terendam di kolamnya. Jadi kalau mager buat berenang bisa rebahan aja di situ. Bentar-bentar deh tiba-tiba gue tuh ngedengar suara-suara gitu. Eh ada empus. Nih video lama-lama kayak review pet ya. Tadi ada anjing, sekarang ada kucing. BTW pintu kamar yang di depan bed tadi itu bisa dibuka guys Dan kalau kalian buka bakalan langsung tembus ke kolam kayak gini Dan pastinya kalau sore-sore gini dibuka udaranya enak banget sih Dan sirkulasi udara di kamar juga jadi lebih bagus Tapi kalau malam saran gua mendingan ditutup aja sih Ya gitu aja ya tur di villanya Dan seperti biasa sore gini waktunya berenang gua sih sempat nyobain berenang di plus full villanya ya Tapi karena menurut gua kurang greget gitu Jadi gua pindah ke public pool yang ada di depan Oh iya gue lupa mention ya, tadi di depan hotelnya ada kolam renang lagi guys yang lebih gede. <laughs> kolam renang ini lokasinya persis di depan lobby yang tadi dan pastinya ukurannya jauh lebih besar dibanding punch pool yang ada di dalam villa. Tuh lihat deh, di tengah kolamnya juga ada pancuran airnya 2 biji. <laughs> dan ada banyak kursi-kursi dari rotan sintetis juga di samping-sampingnya. Dan kalau lapar bisa juga order light meal ke kitchen yang ada di sini. Ini kolamnya nggak terlalu dalam, ya. Gua juga kagak tahu persis dalamnya berapa sih. Cuman yang pastinya, jangan lompat-lompat lah di sini. Kecetekan cuy, tray yang ada malah sakit semua badan lo. <laughs> Entahlah ya, kalau gua sih lebih seneng kalau renang di kolam yang gede gitu, yang proper kayak kolam ini. Soalnya, kalau renang di kolam yang kecil-kecil kayak di villa yang tadi, kayak cuman main air doang gitu. <laughs> Abis berenang, jangan lupa bilas dulu ya sebelum balik ke villanya. Uh, maaf gue sensor ya guys, karena gue terlalu seksi gitu buat jadi konsumsi publik ya. <laughs> Canda bestie. Dan habis berenang udah malam aja ya kan. Ya beginilah suasana villanya pas malam hari. Semua lampunya pada nyala dan suasana di villanya jadi syahdubet ya. Kalau malam gini public pool yang tadi itu udah ditutup guys. Tapi kalau plants pool yang di dalam kamar lo, boleh lo pakai berenang kapanpun itu sih benefitnya kalau lo stay di tipe villa dibanding yang suite. eh kucing yang tadi masih ada di villa gua dong. kocak nih meong. sana-sana lo? <laughs> canda. gua suka kucing kok guys tenang aja. <laughs> ya segitu aja staycation gua hari ini di eighteen suite villa Love by amit ya. gimana menurut lo villanya? kasih tahu gua di komen di bawah dan kasih tahu gua juga hotel-hotel dan villa-villa mana lagi yang harus gua datengin dan kasih lihat ke kalian. jangan lupa buat subscribe dan follow gua juga di instagram dan tiktok. and see you guys in the next video.